Halo sahabat minstan Jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-20 Perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini kita mau makan mie gelas Rasa bakso sapi Sahabat minstan Ayo kita langsung aja bikin Oke sahabat minstan, mie, mie nya sudah selesai kita bikin saatnya kita cobain ya sahabat minstan. Ini agak panas masih sahabat minstan. Kita cobain ya sahabat minstan. Bismillah. Hmm. Hai hmm. kuahnya berasa rasa bakso sapi sahabat minstan ini untuk pas Mini pas untuk anak-anak sahabat minstan hmm. enak sahabat min Hmm. Enak sih sahabat minstan minyanya. Soalnya kan masih panas ini sahabat minstan. Hmm. Oke sahabat minstan segitu dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya sahabat mainstan Biar kita bisa ketemu lagi besok Oke sahabat mainstan Sampai jumpa lagi ya Dadah Kita lanjut makan lagi ya sahabat mainstan